Menjelang malam, kami bersiap-siap dengan kegiatan rutin ketika kami berada di alam terbuka. Kali ini, kita akan bakar bakaran jagung, sosis, roti, dan pisang. Jangan iri, ya. Karena semua makanan itu terasa sangat enak di sini, berbeda bila kita melakukannya di rumah saja. Oh. <laughs> Don't forget like, comment, share, and subscribe! <laughs>